Dalam cerita rakyat Virginia Barat, Mothman adalah makhluk legendaris yang dilaporkan terlihat pada bulan November 1966 sampai dengan Desember 1967 di Point Pleasant, Virginia Barat. Mothman dideskripsikan sebagai makhluk humanoid berukuran besar yang memiliki tinggi kurang lebih 2 meter, lebar sayap sekitar 3 meter, tubuh berwarna abu-abu gelap, mata merah yang besar dengan kemampuan terbang mencapai lebih dari 100 MPH. Eh, tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya. Penampakan pertama dari Mothman terjadi pada tanggal 12 November 1966 dekat Clendenin in Virginia Barat. Lima orang sedang berada di pemakaman setempat untuk mempersiapkan pemakaman seseorang. Sesaat kemudian mereka melihat sesuatu yang tampak seperti makhluk berwarna coklat muncul dari pohon dan terbang melintas di atas kepala mereka. Kelima orang tersebut merasa bingung karena makhluk itu tidak terlihat seperti burung, tapi lebih mirip dengan seorang pria bersayap. Konon, kawasan pabrik TNT ini adalah tempat tinggal dari makhluk yang sering disebut Mothman. Selain karena tempatnya yang terpencil dan terbengkalai, wilayah ini juga dikelilingi oleh hutan yang luas, sehingga tempat ini sangat cocok untuk dijadikan tempat bersembunyi. Sebuah festival Mothman seringkali diadakan pada akhir pekan ketiga di bulan September untuk memperingati penampakan Mothman di Point Pleasant, Virginia Barat pada tahun 1966 yang kemudian melahirkan sebuah legenda makhluk bersayap yang sangat terkenal itu. Orang-orang dari seluruh dunia berkumpul di sekitar Main Street untuk merayakan makhluk kriptid favorit mereka selama acara berlangsung. Seorang penulis sejarah utama kasus Mothman menulis tidaknya cerita dari 100 orang yang telah menyaksikan makhluk tersebut. Berdasarkan hasil dari laporan, kebanyakan dari mereka mendeskripsikan Mothman sebagai makhluk menyerupai manusia yang memiliki tinggi kurang dari 2 meter, mata berwarna merah menyala, Beberapa orang mengatakan posisi matanya berada di dada dan tidak memiliki kepala. Memiliki sayap seperti kelelawar, ketika terbang makhluk ini bukan mengepakan sayapnya, tapi terlihat seperti burung yang meluncur. Anehnya adalah makhluk ini bisa terbang naik lurus ke atas seperti pergerakan helikopter ketika lepas landas. Makhluk ini dikatakan berwarna hitam gelap, abu-abu atau coklat, dan mengeluarkan suara dengungan ketika terbang. Makhluk ini juga dapat mengeluarkan suara melengking seperti perkataan dari salah satu warga yang mendengar suara makhluk itu seperti suara jeritan wanita. Sebuah teori aneh muncul untuk menjelaskan beberapa keanehan yang sering terjadi di wilayah Point Pleasant. Teori ini mengatakan bahwa mungkin saja di sekitar wilayah Point Pleasant terdapat sebuah portal menuju dunia lain dan makhluk seperti Mouth Man, UFO, kejadian poltergeist, serta fenomena cahaya aneh di wilayah tersebut, entah bagaimana semuanya saling terhubung. Bahkan, semua itu terhubung dengan peristiwa runtuhnya jembatan perak atau silver bridge. Sebagian orang percaya bahwa penampakan Mothman dan juga kejadian aneh lainnya sering dikaitkan dengan penampakan UFO. Masyarakat setempat percaya bahwa kemunculan Mothman adalah pertanda akan datangnya sebuah bencana, seperti beberapa peristiwa besar yang pernah terjadi.